start the roll and action gimana Nurjani Nurjan Jangan denai Lupakan Aku jadi adia pahit Jawa tahu orang Denai tinggal di kampung Usah adia lupakan Nurjani Nurjani Nur jan jan sampai pada you Adik kota banyak ragamnya nan mambueh adia lupo lupo dirijo agamu Sesaku sesakku di gunung Nur jan ini Nurjani Anurjan jangan lupa papa taminah hujan amenan di rantau hujan batu di kapuas kita namun nyurah nabundo ada cinta hijau Anurjan jangan sampai tak pada you di kota banyak ragamnya, namamu eh, adiak lupa lupa diri jo agamo, sesaku di guno. Tahan rayuan, tahan godaan. Para galamom di rantau orang, dah lupa adan, kampung halaman. saya Foto, tambah lewat.